Aku mencintai-Mu Setulus hatiku Aku menyayangimu Dengan sepenuh jika Aku mengasihimu Sepanjang usia Kita seindah yang kau mau tak sesempurna. Aku mencintaimu, setulus hatiku. Aku menyayangimu dengan sepenuh jiwa. Kita seindah yang kau mau Tak sempurna cinta Yang semestinya Kita seindah ya